Dari pelaju nak kelemabang, alang kelemah lewat jembatan. Cuma ade yang kakak sayang, omnya pelaga rajin sembahyang. Nak... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Konten kali ini Mang Dayat akan menjawab pertanyaan yang paling banyak ditanyo ke Mang Dayat, yaitu ngapo enam ulu dakati. Sebenarnya bukan cuma enam ulubay yang tapi empat elir, enam elir, tujuh elir, dan juga dua puluh elir. Terus ngapo pacada kati? Dalam konten kali ini, Mang Dayat selain menjawab mengenai ini sekalian juga Mang Dayat akan menjawab ngapo ada yang namanya tiga empat ulu dan ngapo dari 14 ulu langsung melacit ke 16 ulu bahkan 15 ulu lebih dekat dengan satu ulu tapi jadi ya biasa itulah ya sebelum kita lanjut Mang Dayat ingat ke dulu untuk yang belum subscribe. Tolong di-subscribe dulu, dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Mang Daya doa ke semoga seluruh penonton Mang Daya terjekinya berlimpah dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong Palembang ada di pangku, sare ada kita junjung. Sebelum kita membahas Ngapo Palembang ini dibagi wilayah ulu dan ilir, kita balik dulu ke belakang, di masa Kesultanan Palembang. Di masa Kesultanan Palembang, kita tidak mengenal yang namanya seberang ulu dan seberang ilir ini. Di masa Kesultanan, pembagian wilayah paling kecilnya yaitu kampung atau yang disebut dengan Gogo atau juga rogu. Sampai sekarang, siso-siso namu gogo ini masih bisa kita temui. Pecah gogo sayangan yang ada di sayangan, gogo segaran yang ada di segaran, yang namu-namunya masih bisa kita kenalikan sampai sekarang. Itulah siso-siso dari pembagian wilayah di masa Kesultanan Palembang yang disebut dengan gogo. Tapi setelah Kesultanan Palembang dikuasai oleh Belanda akhirnya Belanda mulai melakukan penataan untuk pembagian wilayah di Palembang ini yang disesuaikan ke dengan kepentingan Belanda kalau Adi sudah Tahun 1823, Kesultanan Palembang dihapus ke secara resmi, tapi Belanda baru mulai adanya perubahan penataan kampung di Palembang setelah tahun 1900-an. Memang Belanda tidak langsung membuat penataan di Palembang ini. Karena di bawah tahun 1900-an sebenarnya perlawanan dan pemberontakan di Palembang ini masih terus terjadi. Terutama dari kaum bangsawan. Karena itu perubahan sistem Gogo -go jadi kampung salah satu tujuannya ialah menghilangkan nuansa kesultanan Palembang. Selain itu untuk mempermudah Belanda juga dalam memungut pajak. Jadi setiap kampung-kampung ini narik pajaknya dewek di wilayahnya yang kepala kampungnya ditunjuk oleh Belando. Sayang, wongnya pelaga racin sembahyang Naik ketek di sungai musim Toronnya di ketapati Kakak bukanlah lanang kanji Ngerasani ada untuk jadi Pada tahap awal pembagian kampung ini Belando menjadi wilayah sesuai dengan luasan wilayah Dibagi satu elir sampai 36 eler untuk seberang elir 1 sampai 16 untuk seberang ulu Kemudian seiring berjalannya waktu Muncul pertanyaan Ngapo penomoran di seberang ulu ini tidak urut Pecah 14 ulu langsung ke 16 ulu 15 ulunya malah melacir dekat ke satu ulu sano. Untuk kasus ini mengdaya cerita dulu mengenai teknis pembagian kampung ini di masa Belando. Pembagian wilayah ini digawi ke Belando melalui sungi. Berangkat dari satu ilir kemudian menyisiri sungi mulai dari satu ilir sampai 36 ilir. Satu ilir sampai 36 ilir itu lengkap. Kemudian di 36 ilir Belando dinyabrang ke seberang ulu. Dimulailah dari satu ulu sampai 16 ulu sambil begawe. Bagi-bagi kampung ini Belando ini sambil minum-minum Jadi saatlah ujung Di seberang ulu omongan Belando ini mungkin Lebaknya nih maboknya Akhirnya kelupuan Setelah 14 ulu Langsunglah ke 16 ulu Karena itulah penomorannya Jadi ngelompat Berkembangnya waktu dan kampung Akhirnya dibuatlah kampung lagi Dengan penomoran 15 ulu Pasar Peru Pasar Kuto Ake kakak jadi uang kayu Jalan-jalan ke putih kayu Jangan lupa pakai sepatu Kalau hati sudah ala piu ada kita ke penghut Setelah dilakukan pembagian kampung di wilayah seberang ulu dan ilir Dengan penomoran secara lengkap Selanjutnya ditugas telah kepala kampung dan perangkatnya untuk di setiap kampung. Karena saat pembagian berdasarkan luasan wilayah, ternyata ada beberapa kampung yang penduduknya masih sedikit. Jadi pendapatan pajaknya untuk menjalankan operasional perangkat kampung tidak cukup. Bahkan sampai disubsidi. Belajar dari pengalaman, akhirnya Belando kembali melakukan perubahan lagi dengan kembali mengatur kampung berdasarkan jumlah penduduk. Sejak inilah akhirnya ada kampung yang dihapus ke Yaitu 64 eler, 6 eler, 7 eler, dan 25 eler Makanya banyak kampung yang hilang atau tidak katik lagi Bekas wilayah kampung yang dihapus ke Kemudian digabungkan ke kampung-kampung terdekatnya Kalau sekarang kita dengar pemekaran nah, seringkan pemekaran Mungkin untuk peristiwa ini kita tidak menyebutnya pemekaran Tapi penguncupan kali ya Selain adanya kampung yang hilang, juga ada kampung yang di merger Yaitu 30 Ulu dan Empat Ulu Di merger menjadi 340 Empat Ulu Pasar Peru, Pasar Puto Banyak pedagang yang menjajah Hidup harus terus kereco Kau akan kita jadi